Oh, look, mas. Oh, really? mm -hmm. oh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel TV Lembur. Hari ini kita mau mancing lagi di empang ya. Kita menggunakan umpan yang kemarin-kemarin kita buat nih. Nah, semoga hari ini kita ada sambaran. Gimana reaksinya ikan? Ikan nilam ya khususnya menggunakan umpan yang saya buat. Setelah umpan ini beberapa hari. Dan untuk jorannya masih saya menggunakan yang tradisional, yang lentur. Tara, eh belutan tuh? eh Ayo belutan tuh? Arageng bro hmm Nih, ya aduh. <ternyata> Halo nyam melanting, Dek. Ora arahilah. Ini nyeliwat. Aduh, langsung. Wow, so... nilam kemana nilam kemana susu susu badak susu de padag de, de, de. Oh, oh, de oh jujuran melengki de de kabur Oh, Ayo mas, ini jujur jujur melengking. tinggal melengking setengah on, buat berat gitu. lima awan paling Sok melengking nakunilem. <dumat> <dumat> dua, nih logam. <dumat> <Di mana? dumat> <Di belom, ngomong. dumat> Angkat <dumat> pelet, hmm, Ih, wadah oi. Ya. Angkat. Ya, angkat lagi Wah, penuhnya. Oh, Belum. Ini de lebah resep. Badak imo, badak. Terus isuk <tuk> ngegel, <tangan> <tuk tangan> wow, star strike ya menanggar pertama di luar, tar, mas, ui, jadi masak aku mas ekot pada jarah lah, jeng, susah ya, jeng, nama hasil, <risi> pan tempe, lagi sedikit yuk, cair wa, sekian dari kami, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Okay.